Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Pada pertemuan 9 ini Kita membahas Topik relasional dan Operator logis pada Python Baik Teman-teman sekalian uh, Sebelum kita uh, Kita awali dengan nilai <coughs> lab karakter ASCII. Ya jadi teman-teman sekalian, masing-masing dari 47 tombol di bagian tengah mesin ketik keyboard dapat menghasilkan dua karakter dengan total 49 karakter. Menambahkan satu untuk karakter yang dihasilkan oleh spasi, membuat 95 karakter. Terkadang karakter-karakter ini adalah angka mulai dari 32 hingga 126. Nilai-nilai ini yang disebut dengan nilai hasil karakter. Tabel ini 61 menunjukkan beberapa nilai hasil, misalnya nomor 32 karakternya spasi, kemudian 33 karakternya itu adalah tanda seru dan seterusnya. Eh, jadi anda tinggal perhatikan di tabel 61 ini. Anda bisa melihat itu nomornya berapa, kemudian karakternya apa, misalnya karakter 6 nomor 66 karakternya adalah b kapital standar hasil juga memberikan karakter beberapa angka di atas 126 tabel 62 menunjukkan beberapa hasil yang lebih tinggi misalnya 162 itu karakternya apa kemudian 169 dan seterusnya karena simbol simbol Kemudian selanjutnya, N adalah angka non-negatif, maka char dalam kurung N. Okay. Misalnya, sebuah nilai karakter ASCII misalnya pernyataan print char 65 maka akan menghasilkan A65. Ketika dijalankan, maka akan hasilnya adalah or A. Atau menampilkan huruf A. Selanjutnya, operator relasional Operator relational kurang dari, simbolnya seperti itu, lebih kecil, dapat diterapkan pada angka, string, dan objek lainnya. Suatu angka, A dikatakan lebih kecil dari angka B jika A terletak di sebelah kiri B. Pada garis bilangan misalnya, 2 lebih kecil 5, min 5 lebih kecil min 2, dan 0 lebih kecil 3,5. String A dikatakan kurang dari string B jika A mendahului B saat menggunakan karakter kastil. Dikit mendahului huruf besar yang mendahului huruf kecil, dua string dibandingkan karakter dengan karakter bekerja dari kiri ke kanan untuk menentukan string mana yang harus didahului mendahului yang lain jadi misalnya kucing lebih kecil anjing kereta lebih kecil kucing kucing lebih kecil katalog sembilan lebih kecil kelawar anjing lebih kecil kucing dan 99 sembilan sembilan lebih kecil sebelas jadi, statement ini disebut dengan leksikografis ya. Tabel 6.3 menunjukkan operator relasi yang berbeda dan artinya yang berbeda dan artinya. Ya, ya. ya kan perhatikan. Tabel 6.3 operator relasi, menunjukkan operator relasional. Ya, sama dengan Simbolnya sama dengan 2 kali, 1 sama dengan 1. Bernilai true jika masing-masing operan memiliki nilai yang sama, maka kondisi Bernilai benar atau true. Tidak sama dengan simbolnya, tanda seru, kemudian sama dengan 2, tidak sama dengan dua Bernilai false akan menghasilkan nilai kebalikan dari kondisi sebenarnya. Lebih besar dari 7, lebih besar dari 3. Bernilai true jika nilai operan kiri lebih besar dari nilai operan kanan. Maka kondisi menjadi benar. Lebih kecil dari 7. Lebih kecil dari 3. Bernilai true. jika nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan kanan. Maka kondisi menjadi benar. Kemudian adalah lebih besar sama dengan. Simbolnya lebih besar. Kemudian sama dengan 7. Lebih besar sama dengan 3. Bernilai true. Jika nilai operan kiri lebih besar dari nilai operan kanan atau sama, maka kondisi menjadi benar. Lebih kecil atau sama dengan 7, lebih kecil sama dengan 3. Berlalu, jika nilai operan kiri lebih kecil dari nilai operan kanan atau sama, maka kondisi menjadi benar. Kemudian, in, not in, membership, akhir anggota. Oke, okay. untuk lebih mengetahui teman-teman, lebih mengetahui lagi maka silakan uh, ketik contoh program berikut ini. Dan nanti hasilnya akan di upload pada uh, latihan 1 di Lumat. Baik, selanjutnya kita masuk pada operator logis. Operator logis adalah operator yang sangat penting. Operator ini sangat berkaitan erat dengan operator perbandingan. Dan kedua-duanya juga mengembalikan nilai dengan tipe data sama, yaitu boolean. Ya, Contoh operator uh, logika N, kemudian or, kemudian not. Mengembalikan true jika dua statement sama-sama benar ya bernilai benar jika keduanya adalah bernilai sama-sama benar or jika salah satunya adalah bernilai benar not ya kebalikan dari or ya kalau nilainya uh, true maka hasilnya adalah salah false kalau nilainya adalah false maka hasilnya adalah benar oke Oke okay, teman-teman, teman-teman sekalian, saya kira uh, eh, uh, silakan anda kerjakan contoh-contoh tadi, uh, baru nantinya akan di, anda upload kembali hasilnya di uh, elumak pada latihan 1 Saya kira demikian, semoga dapat bermanfaat. Saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.